Penggemar denim, penggemar jeans, kayaknya Oris ini wajib ada di kotak jam kalian deh. Yo yeah, everyone, welcome back on Mahwatch YouTube channel, still with me, Theo. Hmm. Di video kali ini gue mau review, review apaan? Ini sebetulnya special edition, tapi ini dari Swiss brand. So, you better check it out. Oke, langsung aja ya, gue review the brand. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan kan? Reveal. Nah, udah kelihatan kan? Oke, langsung diopen aja deh. Gak usah kelamaan. Tentang manual booknya, singkirin dulu. Kalian pasti udah tahu kan isinya manual book? Yang penting adalah yang ini. boxnya singkirin dulu. Oke, ready? Set and... Tada! oris diver 65, but wait, ini 65 diver-nya nggak kayak yang lain-lain ya? Kenapa gue bilang beda? Karena ini adalah kolaborasi sama Momotaro Jeans atau denim, jadi buat kalian yang penggemar denim, penggemar jeans dan mungkin udah ada yang punya atau mengkoleksi brand Momotaro ini kayaknya Oris ini wajib ada di kotak jam kalian deh oke seperti biasa ya case-nya full stainless steel tapi untuk di rotating bezelnya nya ini terbuatnya bukan dari stainless steel tapi dari bronze nah untuk kacanya sendiri ini dome baik luar ataupun yang dalamnya itu dua-duanya dome dan dia udah sapphire crystal with anti-reflective coating terus untuk diameternya 65 Diver yang ini di 40mm dimana diameter tersebut masih ideal banget di pergelangan kita tangan orang Asia ya kalau gue sih 65 Diver lebih prefer yang eh 30 sekian ya yang enggak nggak nggak sampai 40 mm walaupun sebenarnya 40 mm ini masih uh, oke okay, tapi gue lebih nyaman yang di bawah ini sebenarnya. Nah, terus untuk crown seperti biasa ada grafirnya oris di sini dan dia screw down crown untuk water resist atau water pressure-nya juga di 100 meter yang menandakan ini adalah mid size diver. Nah, untuk deck case, nya Nah, biasanya kan kalau oris, si terus kelihatan nya kan salah satu ciri khas dari oris. Nah, tapi kalau ini dia lambang perisai oris, terus ada tulisannya oris collapse with mumutarou. Ya. Nah, yang unik di sini adalah strapnya ini perpaduan antara leather. Ya, untuk bagian dalamnya ini leather, tapi di sini ada eh, cetakan atau debosnya lambang Momo Tarou di sini. Ya, nah untuk baliknya di sini ini adalah denim, denim dari Momo jeans itu, dan semuanya ini di hand stitch. Ya, jadi bukan pabrikan cetakan pabrik, tapi benar-benar dibikin secara handmade. Dan untuk stitchingnya semuanya ini dibuat oleh tangan manual yes dan ini untuk lembar strapnya kurang lebih di 20 mm tapi gue rasa ini mau mau taruh karena denim ini jadi gue nggak saranin kalian untuk ganti strap ya supaya bener-bener kelihatan khas banget mau taruhnya. kecuali kalian emang sayang banget sama strapnya takut cepet rusak or aus jadinya mungkin kalian ganti sih it's oke. Okay. dan yang bikin gue suka lagi adalah dialnya Biasanya kalau jam tangan tuh dial kan kalau blue, bluenya gelap. Kalau green ya green kayak Hulk kayak gitu kan biasanya. Terus kalau putih ya putih, hitam ya hitam udah that's it. Nah tapi kalau ini gue bilang keren banget sih. Kalau gue bilang warnanya ini lebih ke arah mint ya. Greennya itu lebih ke arah mint gradient. Terus markernya sendiri juga di sini agak-agak beige ya. Mungkin orang bilangnya nah tapi sebetulnya bukan sih cuman nuansanya seperti ya, itu aja sih mungkin supaya kelihatan lebih retro kali ya nah untuk Oris 65 Diver ini movementnya automatic dengan kaliber 733 based on Celita SW200 power reserve-nya kurang lebih kalau terisi penuh bisa bertahan hidup sampai 38 jam oh iya di sini ada satu lagi yang belum gue bahas, yang belum gue buka box di sini. Langsung aja gue buka ya. Nah, gimana nih bukanya? Ah, gini dia. di slide. Oke, okay. buka. Kita lihat apa isinya. And then oh, oke. Okay. Di sini ada card oris Collapse with Momotaro, or Momotaro jeans, terus di belakangnya di sini ada keterangan Oris is proud to be collaborating with the Japanese denim experts Momotaro Jeans on the special edition of the iconic Diver 65. Both watch and strap carry the hand of the craftsmen. Nah, yang tadi gua bilang, semuanya dibuat handmade dan hand stitching juga. Di sini, oke. Okay. Di sini ada close nya ya. Oris, collab with Momotaro. Open, hmm, interesting. Kalau gue lihat ini apa kira-kira? Wallet atau pouch? Kayaknya sih pouch ya. Kalau gue buka dulu. Let's see, dalamnya apa? Nih eh, masih ada lagi. Momotaro jeans. Let's see, wow card holder Anyone? nah ini buat kalian nih yang zaman sekarang biasanya males-males bawa dompet yang gede-gede ini bisa kalian gunain juga sebagai card holder gue tau sih kalau di sini mungkin maksudnya kalau kalian kemana-mana ini jam bisa dimasukin kayak gini terus ini buat masukin kartu garansinya dijadiin satu nah udah tapi bukan berarti ini nggak boleh buat digunain yang macem-macem ya terserah gunanya terserah kalian kalau ini mau dijadiin card holder mau isi visa or ktp segala macam masukin sini terus di sini dikasih cash beberapa terus kalian jadiin satu gue rasa ini nice banget deh handy banget pas banget ya gripnya juga oke okay. kok jadi bahas gini nanti <laughs> oke okay guys buat kalian yang penasaran sama 65 atau diver 65 momotaro nah ini udah gue bahas semoga bisa membantu kalian dan sudah sedikit bisa menjawab rasa penasaran kalian nah buat kalian yang mau berburu buruan ya mumpung masih ada emang gak tertulis limited tapi kalau dilihat dari kayak gini sih gue rasa gak banyak juga sih populasinya so buat kalian yang bener-bener suka Diver 65 terutama yang collapse with Mumu Taru Jeans ini hurry up oke okay. dan untuk Oris secara pricing kalian udah tahu untuk Swiss made Oris ini termasuk yang gue bilang value for money juga so gimana buat kalian penggemar denim atau penggemar jeans sekaligus penggemar jam kayaknya ini wajib ada deh di kotak jam kalian. Apalagi ada special pouch-nya juga. Terus ada card holder-nya juga kan tadi. Yang udah gua kasih tahu ke kalian. So, ini emang nggak ada keterangan limited sih. Tapi gue yakin kalau yang special edition yang kayak gini. Ini biasanya produksinya nggak banyak. So, buat kalian yang mau hunting buruan ya. Oke. Okay jangan lupa subscribe terus nyalain loncengnya buat yang udah jadi subscriber juga jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita so everyone that's all see you on the next video oh iya jangan lupa kalau ada pertanyaan, saran atau mungkin next apa yang mau dibahas bisa tulis di kolom komen yang mau dislike juga udah tinggal klik aja Oke, okay. see ya, bye.